belajar menjahit hari ketujuh nah ini kita akan belajar yaitu macam-macam ukuran badan Nah di sini macam-macam ukuran badan ini menggunakan ukuran badan saya ya Nah di sini uh, ukuran badan saya itu lingkar badan atau lingkar dada 90 cm lingkar pinggang 78 lingkar pinggul 106 lebar bahu 12 lebar muka 34 lebar punggung 35, panjang punggung 40, tinggi dada 17, lebar dada 16, panjang rok 94, panjang blus atau atasan 26, tinggi pinggul 20, panjang lengan 51, lingpar lengan 50, lebar lengan atau lubang lengan, kalau bagian atas itu 32 bagian ke siku itu 30 kalau ke, ke bawah siku itu 22 panjang dada 34, lingkar leher 34 dan panjang lengan atas pendek itu 20 dan di sini selangkangan atau yang disebut dengan pesek itu 70 cm, panjang celana 95 cm nah ini untuk ukuran saya nah dalam macam-macam ukuran badan ini kita akan membuat uh, sama nih, baju bagian depan, baju bagian belakang, dan ini lengannya. Pola lengan. Nah, kalau di sini, dalam membuat macam-macam ukuran badan, nah di sini, dalam pola kupletnya, itu dia sedikit berbeda ya, untuk yang di depan dan yang di belakang. Nah, dia sedikit berbeda. Nah, kalau ini sudah masuk ke ukuran badan kita. Ini sudah ukuran saya ya. Ini sudah masuk ke ukuran saya. Nah, berarti dalam membuat pola bagian depan dan pola bagian belakang, itu kita menggunakan rumus ini. Rumus ini ya. Nah, kalau yang kemarin itu hanya pola dasar. Atau agar kalian mengetahui cara-caranya sebelum kalian masuk ke sini. Nah, ini di sini. Nah, setelah kalian lihat nih, Uh, untuk bagian belakang dulu, kita lihat nah, ukurannya itu, A, B, sama dengan 7 cm, B, C, sama dengan lebar bahu, C ke C, 1, turun 4 cm, A ke A, 1, 2 cm, A, 1 ke D, 10 cm, A, 1 ke E, panjang punggung, dibagi 2, A, 1 ke F, panjang punggung, D ke G, lebar punggung, dibagi 2, E ke H, E ke H, Lingkar badan ditambah 6, dibagi 4, dikurang 1 cm. F ke J, lingkar pinggang, dibagi 4, ditambah 3 cm. F ke I, sama dengan lingkar pinggang, dibagi 10. I ke K, 3 cm. Nah, ini untuk rumus pola belakang. Nah, kalau kalian lihat, ini dalam pola kupnet untuk bagian belakang, ini dia. Sedikit berbeda dengan pola kupnat dasar yang kemarin. Kalau pola kupnat yang kemarin itu di sini ada kupnatnya. Nah, di sini ada kupnatnya. Yang di sini ada kupnatnya. Nah, kita lihat lagi ya. Itu dia seperti ini. Ada kupnatnya dia. Nah, ini jadi dia menghilang. Jadi dia menghilang. Nah, kalau untuk bagian depannya itu kita tidak menggunakan ini. Pola kupnat yang ini, kita hanya menggunakan pola kupnat yang untuk... Uh, yang ini. Nah, ininya saja yang di bawah, kita pakai. Tapi kalau ini di sampingnya itu enggak. Nah, jadi itu yang membedakannya: pola kupnat kemarin, dengan pola kupnat ini. Kalau pola kupnat ini dalam mengukur, misalnya ini badan kalian nih, ukuran kalian. Nah, kita harus menggunakan pola kupnat ini. Kalau pola kubnat kemarin itu hanya sebagai dasar dalam pola kubnat. ya Dasar sebagai pola kubnat Nah, kita masuk ke rumus A ke B sama dengan 7 cm nah, Kita lihat untuk bagian belakang A ke B itu 7 cm A ke B 7 cm Jangan lupa dikasih titik Ini titik A, ini titik B ditulis titik A, titik B setelah itu B ke C sama dengan lebar bahu nah, B ke C sama dengan lebar bahu, nah di sini lebar bahunya itu berapa, nah kita lihat lebar bahunya itu 12 nah berarti B ke C itu 12 nah, 12 ya bahwa ini titik C 0, titik C dikasih titik terus C ke C1 turun 4 cm nah dari sini C ke C1 itu turun 4 cm nah ini dia turun 4 cm nah turun 4 ya turun 4 kasih titik bahwa ini titik C1 ini kemarin saya lupa tulis kita lanjut A ke A1 sama dengan turun 2 cm nah A ke A1 itu turun 2 cm. Turun ke si titik B ini titik A1. Nah, setelah itu kalian hubungkan, hubungkan dengan menggunakan penggaris ini. Nah, C1 ke B itu digubung, dihubungkan dan A ke A1 ke B itu dihubungkan. Nah, seperti ini nah setelah dihubungkan dia jadi seperti ini setelah itu A1 ke D sama dengan 10 cm A1 ke D A1 ke D itu 10 cm nah 10 ya si titik B ini titik D kita lanjut jangan lupa digaris lagi dari A1 ke D, garis Z, nah, garis A1 ke E, panjang punggung dibagi 2 Nah, panjang punggungnya itu berapa di sini? Panjang punggungnya 40 40 dibagi 2, hasilnya 20 Berarti A1 ke E itu 20 Kita ukur dari sini, A1 ke E itu 20 40 ya. Kasih titik bah ini titik O Setelah itu garis menggunakan penggaris ini. Garis set ketemu dia. Dan lagi. A1 ke F panjang punggung. Panjang punggungnya tadi itu 40. Berarti dari A1 ke F ini 40. Kita lihat Nah, 40 ya. Kasih titik, by ini titik F. Setelah itu kalian garis menggunakan penggaris ini. Garis. Setelah itu D ke G lebar punggung dibagi dua Nah, D ke G lebar punggungnya itu berapa di sini? Lebar punggungnya itu 35, 35 dibagi dua berapa? Nah, di sini DKG itu dapatnya tujuh belas tengah, tujuh belas tengah DKG kasih titik, by ini titik G. Setelah itu, garis menggunakan penggaris ini, garis kita lanjut. OKH e lingkar badan ditambah 6 dibagi 4 dikurang 1 cm. OKH. E nah, mana eh e OKH itu tadi rumus lingkar badan, lingkar badannya ini berapa? Lingkar badannya itu 90. 90 ditambah 6, 96, 96 dibagi 4 dikurang 1 itu hasilnya berapa? Nah, kita lihat OKH. E 23, hasilnya 23 23 ya ini titik H kalian garis lagi menggunakan penggaris ini dari garis nah, baru kalian hubungkan dengan menggunakan penggaris ini nah, ini dari titik C1 ke G kalian garis ini lagi G ke H guna ini, set ketemu dia sudah kalian garis kita lanjut FJ lingkar pinggang dibagi 4 ditambah 3 cm lingkar pinggang lingkar pinggangnya itu berapa sini lingkar pinggangnya 78 78 dibagi 4 ditambah 3 F ke J ini F ke J ini dia, dapatnya berapa? Dua-dua, dua-dua. Kasih titik, bah ini titik C. Terus, kalian hubungkan dengan menggunakan penggaris ini. Da F ke C. Setelah itu. setelah itu, kita lanjut F ke I, lingkar pinggang dibagi 10 lingkar pinggangnya itu berapa? lingkar pinggangnya itu 78, 78. berarti dibagi 10 jadi 7,8 F ke I 7,8 nah, kita genapkan aja jadi 7, gak apa-apa, komanya hilang Tuh, f ke ini bawah ini titik i kasih titik setelah itu i ke k sama dengan 3 cm nah berarti i ke k ini 3 cm nah 3 cm ya titik k sudah itu kasih titik bawah ini titik k nah setelah itu dari tadi yang ke G itu turun 2 cm turun 2 cm nah turun ya turun 2 cm kasih titik ini turun 2 cm setelah itu baru kalian hubungkan nah dari titik K ke gini I ke sini menggunakan di sini nah ini bawa titik I nya itu dia uh, yang turun 2 cm ini harus di tengah-tengah ya jadi harus di tengah-tengah jadi uh, sebelum kalian turun ke dua cm nah sebaiknya kalian itu bagi dulu berarti tiga uh, dibagi dua itu 1,5 nah berarti di sini 1,5nya itu di sini antara satu dengan dua itu nah tengah-tengah dia nanti kasih titik. Setelah itu kalian garis secara putus-putus. Secara putus-putus. Nah, kira-kira sampai di sini kalian ukur uh, turun 2 cm. Nah, seperti itu. Turun 2 cm kasih titik. Nah, baru kalian hubungkan. Hubungkan, hubungkan. Nah, setelah itu, sudah jadi untuk yang bagian belakang dalam membuat baju. Nah, setelah itu, kita lanjut untuk rumus yang di depan. Rumus yang di depan itu AB B dengan 7 cm. A ke B, 7 cm. A ke B, 7 cm. Kasih titik A, titik B setelah itu b kecil sama dengan lebar bahu. Lebar bahunya itu 12. Berarti b kecil lebar bahu 12. C 12. Titik C. Stra itu C 1 turun 4 cm. Nah, ini tadi C 1 turun 4 cm. turun 4 cm setelah itu kalian hubungkan dulu uh, titik titiknya dari C1 ketemu B kasih Lalu hubungkan ini lagi dari titik uh, D nya belum ketemu ya nanti kita lanjut lagi nah setelah itu A ke D itu sama dengan 8 cm nah 8 cm nah 8 cm ya kasih titik, bahwa ini titik D nah setelah itu baru kalian hubungkan dari titik B ke D nah setelah itu kita lanjut C ke C1 ini udah e, D ke E 7 cm nah D ke E itu 7 cm menggunakan penggaris ini 7 titik bawah ini titik E setelah itu garis hubungkan dari A ke titik E garis Nah setelah itu D ke F panjang dada depan Panjang dada depan Nah itu 34 Panjang dada depan itu sama dengan panjang dada juga 34 Nah D ke F itu panjang dada 34 Detik ya titik, titik bawah ini, titik F. Setelah itu, garis lagi sudah digaris. Kita lanjut F ke G sama dengan E, F pola belakang. Nah, F ke G itu sama dengan E, F pola belakang. E, F, kita lihat. E F. E ke F itu berapa kita lihat lagi ukurannya itu 20 E F itu 20 berarti F ke G 20 F ke G nah ini titik G nah 20 bahwa ini titik G kasih titik. Setelah itu kita lanjut. OH eh, lebar muka dibagi 2. Lebar mukanya ini 34. 34 dibagi 2 ya. 34 dibagi 2 OH H. Nah 34 dibagi 2 Itu hasilnya 17 17 Kasih titik Ini titik H Ketemukan garis Nah sudah digaris Ke titiknya Uh, ini boleh disambung dari titik C1 ketemu H itu di garis Nah setelah itu G ke I lingkar badan ditambah 4 dibagi 4 ditambah 1 cm ditambah 1 cm berarti lingkar badannya berapa? 90 90 ditambah 6 96, 96 dibagi 4 ditambah 1 G ke I kita lihat itu dia dapatnya 25 25 titik bahwa ini titik I nah setelah itu dihubungkan dari titik I ke titik H setelah itu garis G ke I setelah garis lanjut D K D ke K tinggi dada tinggi dadanya ini 17 nah berarti D ke K itu 17 lihat D ke K ini 17 17 kasih titik bawah ini titik K setelah itu lanjut F ke J sama dengan lingkar pinggang dibagi 4 ditambah 3 cm ditambah 1 cm nah berarti uh, lingkar pinggangnya itu 78 78 dibagi 4 ditambah 3 ditambah 1 cm F ke J. nah lihat F ke J itu hasilnya 23 F ke J 23 titik poin titik C. Setelah itu K ke L 1/2 lebar dada lebar dadanya ini berapa? lebar dada itu Bar dada 16. 16, berarti 16 dibagi dua itu 8. Nah 8 ya, titik by ini titik L. Nah, kalian garis secara putus-putus dari titik K ke L setelah itu F ke M sama dengan 1 per 2 lebar dada, sama juga berarti F ini M ini, berarti 8 tadi 16 dibagi 2 itu 8 8 nah, setelah dapat eh uh, titik, wah ini titik M nah. untuk kedepannya itu sama dia ditambah 3 cm tambah 3 nah 3 itu dibagi 2 itu 1,5 1,5 kasih titik tengah-tengahnya baru uh, kasih titik kasih titik setelah itu ini turun 2 cm nah turun 2 cm bawah ini titik titiknya, nah setelah itu kalian garis secara putus-putus dulu dari titik yang di tengah tadi itu, 3 dibagi dua putus-putus sampai ke titik ini setelah itu baru dihubungkan hubungkan, hubungkan nah jadi, untuk uh, baju yang bagian depan dan bagian belakang yang ada kupnatnya dengan pola pola dengan ukuran badan kita Nah Kalau yang tangan ini dia sama Sama menggunakan rumus eh, Yang kemarin itu Dia masih sama ya Dengan menggunakan rumus tangan Nah yang di sini Pola Rumus lengan pendek Nah Rumus lengan pendek itu dia sama Seperti ini seperti ini, sama rumusnya. Tinggal kalian buat, dia tidak berubah kalau untuk lengan pendek, tapi kalau untuk lengan panjang yang ini, yang kemarin, yang untuk pertemuan keenam. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, dia. Nah, ini untuk di belakang, di depan, ini untuk pola lengannya.